Kalipet hari ini, jadi langsung aja gue start dulu manual kita, acak-acak dulu semuanya ya bosku ya. Kita setting naikin bettingan dan nanti kita turunnya lagi kita reset dulu semuanya ya. Gas gas gas, gas. dan mudah-mudahan kita mau ada cek kita bisa menang gede guys ya. Kita turun betting, naik, turun bettingnya terus ya. Dan langsung aja kita start dengan 10 kali quick spin dan bettingnya kita set ke 2000 ya. Di sini kita udah mau nyentuh 50.000 saldo kita tadi yang kita bawa 100 gitu enggak apa, apa Kita jangan langsung panik, jangan langsung cemas karena di sini kita belum tahu gimana rasanya kalau JP gede ya. Ini kita bakal racik, dan misalnya pola ini berhasil gua bakal share ke grup Telegram gua di komunitas slot cuan Kalian boleh join linknya, udah ada di kolom komentar yang udah diberikan tanda pin di video ini. Oke, ternyata skechersnya cuma dapat tiga doang foto lagi, dan ternyata tidak dapat skechers gitu ya. Tapi nggak apa kita gas lagi dengan 20 kali queen spin, betting yang ke-2700 ya, guys. Ya, kalian perhatikan kalian simak, dan kalau bisa, kalian tap pola ini karena... Jika berhasil, bakal mendatangkan JP yang gede juga buat kalian ya Oke okay, bosku, jadi mungkin buat kalian yang baru mampir di channel modal 100K Kalian boleh tekan dulu like dan tentunya tekan subscribe-nya Karena gue bakal share terus nih pola gacor setiap harinya ya Terutama di game Slot Online ya atau Slot Olympus. Gue mulai agak karena di sini saldo gua udah mulaiin plus 1000 guys ya. Aduh, aduh calon-calon depo lagi kayaknya ini bosku. Sampai kena. Batu merahnya dikena Konek. Aduh, itu sachet orang satu nih. Hmm, sayang sekali bosku. Sayang sekali, sayang sekali, sayang sekali. Ternyata dia dikonekinnya di, ya, di PHP. Kita sama si us bangsat ini. Langsung aja kita tancap sekali lagi ke 10 kali coin spin. DC-nya kita kali ini off kan ya biar makin deras kalau misalnya JP ini guys ya. Sisi baik gue belum bisa tentuin karena saldo gue udah mau nyentuh sepuluh ribu Bahkan udah mau nyentuh 5 ribu guys Oh cincinnya konek lagi nih Hmm dikonekin lagi kali 8 bungunya konek Apakah hijau dikonekin yang pastinya Biru dulu dong ini ya Hijau nya Udah gak mau konek hijaunya nya kuning udah konek ya Hijau dong mantap sekali ya bosku ya disini 7 ribu kali 20 Satu guys Gue bahas ribu kali 21 ya bosku ya Bum ini yang kita tunggu Dari tadi 270 ribu langsung Udah pastinya kita OCD profit ya Tapi gue belum mau cabut dulu Karena ke tadi Gue bawa modal 100 ribu Baru cuannya 171 ribu ya Jadi belum boleh puas dulu kita guys Guys ya Kita gas lagi Sekali lagi ya bos ya. Oke Masih dikonekin lagi ternyata Berarti lagi bagus banget Di Queen Spin ya Kalau misalnya lagi bagus Di Queen Spin kalian Perbanyak aja Spin kalian ke Queen Spin ya Ini saran dari gue ya Biar kalian tuh Gampang JP nya Jadi kalau misalnya quick spin lagi bagus Jangan kalian batin setiap lagi ke turbo spin -nya. Pastinya di turbonya udah pastinya apa ya Udah pastinya busuk Oke okay, bosku, di sini belum menemukan tanda-tanda skater gratis bosku Jadi kita mungkin perlu set lagi agak tinggi ya Kita gas sekali kali lagi Di weddingan 6.900 Karena masih profit jadi kita bisa santuy ya Masih hitungannya masih profit ya Masih bisa santai kita ya, bosku ini ya jadi ya, tadi kalau kalian perhatikan di quest pin ini, Petirnya konek-konek ya dari tadi ya. Ramai petirnya. Ya bagus kalau kayak jadi gini. Jadinya gue bisa nge-profit walaupun tipis-tipis ya. Gak apa-apa dikit-dikit jadi bukit ya, Bosku ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Hmm, ternyata tidak dikasih Bosku yang artian tandae -tanda kita perlu buy quest pin di sini. Ya. Di sini gue semuanya buat centang yang di-open aja dan langsung gas kun. ribu ya. Moral yang nekat banget kalau kita olin langsung disini Tapi gak perlu rempah nih Gue pastinya yakin kalau sini udah pastinya RTB Karena gelapah karena dari tadi gue belum mendapatkan Skechor gratis bosku ya Misalnya kalau dapat, gak dapat Skechor gratis sampai 50 kali Tinggal kalian coba buy Biasanya ada tanda-tanda kacor Tanda-tanda wangi ya di Skechor kita buy Nah kalau dapat Skechor gratisan Ya lu gak bisa ngara banyak Ya namanya profit sedikit apapun pasti kita itu profit karena itu skater gratis ya Tapi gini kita buy bosku 200.000 belum menemukan multiplayer yang gede baru kali 8 doang berkumpul ya Batu kuning konekin Batu hijau dikonekin kalau bisa diturunin dong petirnya ini Oh batu di oh. Batu biru dikonekin Oh batu bu Ini petir kurang satu aja ini turunnya sekali aja deh Sekali saja bosku anjir ini oh pantat m uh, turun dia ternyata guys ribu kali 10 malah langsung 170.000. ribu Mbak Syona yang kita tunggu-tunggu datang juga bosku ya. Wah, wow, seperti yang gue bilang kan sudah mulai ada tanda-tanda gacornya. Udah mulai ada tanda-tanda bakal wangi di scatter ini dan masih di koneksi lagi kita bosku kali empaulat. 25.000 ya. Ya, profit kita walaupun tipis banget baru 16.000 dari kita buy tadi 200.000 ya. nggak apa-apa, apa santai masih ada spin 4 lagi ya. Biasanya tuh di akhirnya tuh pasti mamin kayak coklat dong. cincin gue dikumpul masih dikasih lagi rame banget bosku, rame banget ini udah pasti positif profitnya gede banget. 100.000 lagi kita super big kita, bosku. Gua berharap gitar dapat simpasi Allah terus-terus ya di sini Ayo sekali lagi ke air. Oke dikonekin bosku Apakah yang lain konek lagi ternyata tidak Walaupun batu merah kurang gua lagi ya Ya apa bosku kita udah profit 300 ribu dari, dari modal gua baki 200 ribu Kita belum boleh senang dulu belum, pul, belum boleh post dulu ya Karena ini masih tipis banget bagi gua kecuali tadi udah menyentuh 500.000 ribu atau 600.000 ribu bahkan ke atasnya baru kita cabut ya besok ya kalau segini cabut sih terlalu gimana ya terlalu iyi guys ya karena 100.000 ribu ke 300 ribu kita udah sempat bayi 200.000 ribu udah terlalu nekat tapi profilnya segini sih sayang banget ya oke kita rahasia lagi polanya kita spin-spin dulu 3 kali oke kita lihat lagi Wih, ramai banget anjir Ramai banget cantik banget Ini kasih kali tiga Bosku 300 ribu anjing Wah Mega wakti bosku ya Ya wajar sih ya Betting yang gua udah sempat naikin ke 9 ribu ya Wajar Kena segitu sih Anjir gokil Gokil gokil Jadi kayak gini Kalau misalnya modal receh lubeknya tinggi Ya pasti hasilnya seperti ini bosku Gampang banget kan Kalau misalnya dapet CP. Nah terasa, Tapi terlalu beresiko Kalau misalnya Ancur Recus kecer kurang satu Ya kayaknya saldo kita itu selalu mentok Gak mau meledak sampai jutaan ya So, hmm, mungkin ini tanda-tanda kita memang harus stop Kita harus cabut Karena udah profit juga Yang kayak gue bilang tadi kan minimal 500 ribu toh So, langsung aja bosku Kita pamit dulu Pamit undur diri dulu Kita akan bertemu lagi di next konten berikut lainnya Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel Swap Modal 100 k Kita akan bertemu lagi So, see you guys